Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa taala berfirman: A'udz bilahi min al rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhaal laaizin amanu steinu bil sabr wal salam. Orang-orang yang beriman Mintalah pertolongan Dengan sabar dan salat Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar Kita sering mendengar ayat ini Disampaikan oleh para ulama Para da'i Para ustad Tentang bahwa Salah satu di antara cara menjemput Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah dengan Melakukan ibadah sholat Pertanyaannya adalah Sholat yang seperti apakah Yang bisa menjemput pertolongan Allah Dalam kehidupan kita Pada saat kita Sedang mengalami ujian yang berat Banyak orang yang bilang Saya sholat Tapi kok hidup saya gini-gini aja Banyak orang yang bilang Saya udah sholat Tetapi kok doa saya belum diijabah Saya udah sholat Tapi kok masalah saya masih belum selesai, saya udah sholat, tetapi kok musibah saya terus beruntun tidak pernah berhenti. Saya udah sholat, tapi kok musibah terus terjadi dalam hidup saya, sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, kita perlu belajar. Sholat yang seperti apa yang bisa menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ajaib? Mari kita renungkan sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik an bahwa dahulu di masa nabi ada seorang laki-laki di kota Madinah yang melakukan perjalanan antara Syam ke Madinah untuk berdagang di tengah perjalanan laki-laki ini dirampok oleh para perampok dia diberhentikan oleh seorang laki-laki kemudian hartanya diambil lalu setelahnya laki-laki itu menghunuskan pedang kepada orang ini pedagang ini mengatakan wahai fulan jika engkau menginginkan hartaku ambillah tapi biarkanlah aku melanjutkan perjalanan perampok itu mengatakan adapun harta itu sudah menjadi milikku sekarang aku menginginkanmu aku ingin membunuhmu Merasa tidak punya pilihan, akhirnya pedagang ini mengatakan, "Wahai Fulan, jika engkau ingin menyakitiku membunuhku, maka lakukanlah." Tetapi sebelumnya, berilah aku kesempatan untuk melaksanakan sholat dua rakaat. Lalu perampok ini mengatakan, "Ya sudah, kalau begitu sholatlah. Aku akan berikan engkau waktu sebentar." Maka pedagang ini pun mendirikan sholat dengan sholat yang sangat khusyuk di dalam sholat laki-laki ini setelah membaca al-fatihah dia membaca sebuah ayat di dalam surat an-namal ayat 62 apa ayatnya? dia membaca kalimat am. Um Bukankah dialah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? Dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan lain yang patut disembah atau dimintai pertolongan? Sedikit sekali dari nikmat Allah yang kalian ingat. Surakallahul Al Azim Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Inilah ayat yang dibaca oleh pedagang tadi ketika dia sholat dua rakaat. Dia membaca kalimat ini dengan penuh penghayatan dan peran. Dia mentadaburi ayat ini. Bukankah dialah Allah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan kesusahan? Dia menghayati ayat ini. Dia mentadaburi ayat ini. Sehingga muncullah rasa yakin di hatinya. Bahwa harapannya saat ini satu-satunya adalah Allah Yang yujibul motor Dia dalam kondisi motor Dalam kondisi kesulitan Dalam kondisi terancam motor itu bisa bermakna terancam Kesulitan, kesusahan Dan berbagai macam makna dari ketidakberdayaan Siapa yang yujibul motor Siapa yang akan memperkenankan doa orang yang tidak berdaya Selain Allah Dan menghilangkan kesusahannya selain Allah maka mulai muncullah rasa yakin di dalam hati laki-laki ini setelah membaca ayat tersebut Setelah selesai dia lakukan sholat Kemudian dia mengangkat kedua tangannya Dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia Ya Rabbi Wahai Tuhan yang maha pengasih Wahai Tuhan yang maha penyayang Wahai Tuhan yang memiliki arus yang mulia Wahai Tuhan yang menampakkan makhluk Wahai Tuhan yang maha mengembalikan Wahai Tuhan yang maha melaksanakan apa yang dia kehendaki Aku mohon dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut arosmu Hamba mohon kepadamu dengan kekuasaanmu yang menguasai makhlukmu Dan dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau ya Allah Wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah aku laki-laki ini berdoa meminta kepada Allah dengan menyebut kebesaran Allah di arosh menyebut cahaya-cahaya yang dimiliki oleh Allah yang meliputi aroshnya yang mulia tiba-tiba setelah selesai berdoa muncullah seorang laki-laki dengan pakaian hijau bercahaya dia mengendarai seekor kuda berwarna abu dia mengeluarkan pedang lalu perampok tadi mencoba untuk menyerang laki-laki berkuda itu tetapi laki-laki berkuda itu menendang dengan kudanya sehingga perampok ini terhempas, terjatuh. Kemudian laki-laki tersebut membunuh perampok itu seketika. Kemudian pedagang itu bertanya, siapakah Tuhan? Lalu penunggang kuda itu menjawab, ketahuilah saya adalah malaikat yang turun dari langit ketiga. Ketika kamu berdoa kepada Allah kali yang pertama, kami para malaikat mendengar suara gemerincing dari pintu-pintu langit Sehingga para malaikat bertanya-tanya Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba Muncullah doamu yang kedua Hingga pintu-pintu langit terbuka dan nampaklah cahaya yang sangat benderang Dan di doamu yang ketiga Datanglah malaikat Jibril kepada kami seraya berseru Siapakah di antara kalian wahai para malaikat? Yang mau menolong hamba Allah itu Lalu aku memohon kepada Allah Agar ia mengizinkanku melaksanakan tugas ini Wahai hamba Allah Ketahuilah Barang siapa yang berdoa dengan doa yang engkau baca tadi Ketika dalam kesedihan, penderitaan Dan dalam keadaan sedang susah Maka Allah akan melepaskannya dari kesedihan Dan akan menolongnya Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Wa Taala. Itulah salah satu kisah tentang keajaiban salat seorang pedagang yang dengan salat itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan yang luar biasa dalam masalahnya. Pertanyaannya adalah apa rahasia salat pedagang itu sehingga Allah mendatangkan malaikat khusus yang menunggang kuda berwarna abu lalu malaikat ini membunuh perampok yang ingin mencelakai pedagang itu. Salah satu rahasia dari sholat pedagang itu kata para ulama adalah dia melakukan ibadah sholat dengan ihsan. Seperti yang dikatakan nabi tentang bab ihsan ka roh, fa in lam ta ta fa ya Ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah maka yakinlah Allah melihatmu di sini Nabi mengajarkan kepada kita tentang sholat yang terkoneksi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala terkoneksi dalam yakin dan iman sampai seolah-olah kita melihat Allah artinya ketika kita bisa sholat seolah-olah kita melihat Allah lalu dengan kondisi seperti itu kita meminta pertolongan Allah dengan penuh keyakinan itulah sholat yang mendatangkan pertolongan Allah atau kalau kita nggak bisa membayangkan bahwa kita melihat Allah karena itu memang sulit maka yakinlah Allah melihat kita dan itu pasti. Artinya bahwa Allah itu pasti mendengar kita, melihat kita dan sedang menunggu apa yang kita butuhkan. Maka orang yang bisa melakukan salat dalam keadaan benar-benar seperti sedang bertemu dengan Allah, lalu dia meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala seperti pedagang tadi, maka salatnya itulah yang disebut di dalam Al-Qur'an wastainu bis sabri wassalah. Sholat yang bisa mendatangkan Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Semakin sering kita melakukan sholat Dengan ihsan Benar-benar seperti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita nggak bisa ngerasain bagaimana cara Menghayati kita melihat Allah Yakinlah Allah melihat kita Dan kalau kita bisa mendawamkan ini Dalam sholat lima waktu Dan dalam sholat-sholat sunnah kita yang lain Terutama sholat tahajud Maka insya Allah Sholat kita sudah menjadi jalan keajaiban Dalam kehidupan kita بارك الله فيكم